para buah batunya Karena ini apa? alun-alun ah buah batunya maaf gimana sih kodomoronya memakai match oke jadi hari ini kita mau ke acara apa sih namanya bandung supermoto day tanggal 18 2022 Nah, ini kita terlambat, kita terlambat sih ngaret karena yang lain udah pada buang. Jadi, gue cuman sepi. gue jelas nggak soalnya gua nggak pakai media eksternal, media mute nya lagi bermasalah tadi nggak mau dipakai, kameranya nggak restart, jadinya udah nggak pakai media mute, alasan nggak bisa pakai media eksternal. ada mobil di mana? Di, itu. Hah? di kantor polisi itu? di mana? di kantor polisi itu? di kantor polisi? ah oh. pakai. di bawah nanti bawah balik-balik enggak -balik ada. Baru. Entar foto kan. Ke mana, dari SMI mana? Jakarta. Oh, Jakarta? Iya. Foto. Foto oke okay guys jadi kita nonton itu ada freestyle jadi ada lomba freestyle terus kontes juga pulang pulang pulang pulang setelah set, -set kembali mencoba untuk Cirka. setelah -set Cirka sirka Willy baik sekali pengendalian <tuk> dari Adair oke okay, waktu masih banyak Adair double combo dari sirka Willy snipe hati-hati teman-teman dulur pakar dicium Adair Willy kembali mencoba untuk setelah -set Cirka. belum kejadi aja. <SILENCIO> dan Ustaz Willy circle kembali. Coba untuk Wahen. Wahen nice. nice. Belum Tak waktu tak Kasih buat. Kasih circle <SILENCIO> no Kasih dengan Willy. Coba untuk circle kembali. Oke, okay. belum terjadi. Oke, okay, rolling, general, rolling general 30 detik waktu tersisa 30 detik Wow, hati-hati ada Macam -macam Willy kembali Oh, belum 15 detik waktu tersisa kembali Touchdown. Golo bilang sekali cu. Bisi... Okay. banyak yang diulang banyak yang diulang ini yang weh, pro, pro. Weh, weh, weh. ya ini bro lanjut kamu dari Manok om? dari, hmm? om dari saya dari Majalengka. Oh, Majalengka. Majalengka bukan dari Jakarta apa itu Jakarta? Oh, nanti pulang nggak diterima di Jakarta. <laughs> Oke, jadi kita bakal test ride kayak lagi dua 30. ada unitnya ya kan? Jadi kita test ride. Kalau kata gua, bobotnya lumayan berat sih. Juga bisa tes oleh tenaganya, gitu, karena cuma tiket sini. jadinya juga mumpuk sih cuma kalau bobotnya dibilang lebih berat sedikit dari CRF cuma dari kelihatannya dari modelnya ramping ramping tapi kelihatannya lumayan berat enggak terlalu berat-berat amat sih enggak seberat CRF tapi lebih berat sedikit dari LF, LF keseranya semua itu. ini masih bantal itu okay. basic mesinnya masih sama kayak yang 230 lama cuma dia pembaruan di Indonesia wow, Sojourjus <Susukkan> <Sukkan> Ini yang tipe tipe kayak naik 230 yang spesial yang yang SE-nya yang itu special edition supermoto Kalau yang 150 cc tipe kayak gini DP-nya 2.500. Kalau yang di trackernya DP-nya 2 juta aja. Oh yang Thailand 230 yang SE ini 55. Iya 55. Yang di PP SE 57 52 juta ya. Yang 2 juta lebih. itu diskon sampai 4 juta. yang ini diskon 2 juta. Ini diskon 2 juta. Enak. enaknya gas saja kalau itu. yang itu lah. Beda. Kalau untuk ini yang versi SE, ini yang versi SM Supermoto. Bedanya mah cuma ya di valve-nya doang, wheelsetnya doang. Ini wheelsetnya set-nya. Supermoto ini wheelsetnya set-nya Kalau untuk kaki kaki, swing arm monoshock terus panjang usd juga sama dua-duanya jadi untuk panjang usd, cukain diameter usd, semua semua Hah? cobain kredit jadi gitu, untuk bedanya yang SM sama yang ini mah sama bedanya cuma di bagian luset ya. doang kalau mesin sama sama 150 ya? iya, 150 oke, noonnya udah ini siap, siap Nggak enggak, langsung sini udah kita ke lahan lagi. Ini acaranya rame anjir Kita balik, kita balik. Hujan, Cok. Nah, ini motor udah bersih. Eta si Uji menang. Si Uji menang. Hah? Apa? Tadi tuh taruh di mana nya? Ah, baiklah. Yes, ketika udah cuci motor dan hujan ah kotor lagi nih mah baru juga dicuci hujan teh kayak ngikutin kemana-mana tuh oh tapi di di kota kering nggak hujan motor udah bersih malah hujan tadi nggak dicuci nggak hujan tahu gitu nggak cuci hehehe hehehe oke oke Keluar, bego. Nama manek keluar. Nama manik, keluar. kelas kelas pemula hai, hai, hai, coba hai, kelas pemula kan mana? Huh? 250 lagi. Oke, okay, jadi cukup sampai di sini aja untuk video hari ini. Baterainya udah mau habis. Oke, okay, itu video-video selanjutnya. See you next video. I feel good. You look great. I like you. I can't wait. A first time. A first day.